Ace of Cup ataupun satu piala untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan beruntung bakal beruntung di bulan Desember tahun 2021. Di sini ada dua kategori keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Aquarius yang pertama. Seorang Aquarius yang sedang single akan menemukan satu jati diri satu jawaban tentang masalah hubungan asmaranya yang dimana di sini membuat kehidupan hubungan asmara seorang Aquarius akan lebih bagus lagi dan kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan menata kembali hubungan asmaranya yang dimana di sini dengan kebahagiaan yang dibarengi dengan kehadiran seorang keturunan dan di prediksi yang kedua di sini seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir yang dimana di sini akan mendapatkan pekerjaan yang baru di bulan Desember Tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan Queen of Cup merupakan simbol dari seorang pasangan yang didapatkan oleh seorang Aquarius yang sedang single yang akan membuat hubungan asmaranya lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan lebih bahagia bersama pasangan dengan kehadiran seorang keturunan. Dan sini juga menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana sini dari orang terdekat, dari orang yang ia kenal yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Hermit Secara umumnya, The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan ketenangan hati. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Ketenangan diri, ketenangan jiwa, ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang Aquarius. Yang di mana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara. Dan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Yang di mana di sini pekerjaan bisa digambarkan datang dari orang yang ia kenal dan orang terdekat Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Zulofkap ataupun Dua Piala. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan beruntung di bulan Desember tahun 2021. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Desember yaitu di dalam kategori hubungan asmara karir dan keuangan. Di sini digambarkan seorang Pisces yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana sini jenjang pernikahan yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan akan memupuk kembali hubungan asmaranya sehingga akan lebih bagus lagi lebih harmonis lagi di bulan Desember tahun 2021 serta disini seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan beruntung mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of cup. Secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang pieces yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan meletakkan kaki ke yang lebih serius ke jenjang pernikahan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang disimbolkan dengan page of cup yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Pisces yang sudah berpasangan sedang berusaha, dan akan mendapatkan keberuntungannya yaitu menjadi seorang orang tua, dan mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2021, yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan doa seorang anak, akan lebih bagus kepada seorang Pisces di dalam kategori usaha, di dalam membangun sebuah pekerjaan yang akan mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu di helmet kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, Ketenangan diri, ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang Pisces yang sudah berpasangan maupun yang belum berpasangan. Di mana di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan serta mendapatkan keturunan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan di sini ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang Pisces yang di mana di sini doa dari seorang anak merupakan sumber rezeki kepada seorang Pisces yang di mana di sini usahanya akan lebih maju dan usahanya akan berhasil. Dan untuk kartu jelek yang ketiga adalah satu pentakel ataupun dua koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris yang dimana di sini digambarkan seorang aris akan mendapatkan keberuntungan di bulan Desember tahun 2021 di sini keberuntungan yang didapatkan oleh seorang aris dalam kategori dan resiko untuk mengambil satu langkah yaitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan di sini digambarkan seorang aris keuangannya stabil dan di posisi baik-baik saja namun seorang aris mengambil satu resiko satu langkah satu peluang untuk membuka sebuah usaha yang lain yang dimana sini akan berhasil maksimal yang membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus di bulan Desember tahun 2021 yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan aris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan keuangan yang dimana di sini keuangan sangat stabil namun ingin mengambil satu langkah yang dimana di sini langkah tersebut ia dapatkan dari masukan dari orang-orang sekitar orang yang lebih pengalaman dari Aris untuk membuka sebuah usaha yang dimana usahanya akan berhasil maksimal membuat kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu the hermit kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan ketenangan hati ketenangan jiwa didapatkan oleh seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Yang dimana disini akan terjadi peningkatan di dalam kategori karir dan keuangan yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Yang di disini seorang aris akan mendapatkan masukan dari orang sekitar untuk membuka peluang usaha yang baru yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan keuangannya sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah 9 of 1 ataupun 9 tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra, yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir, kehidupan, serta keuangan. Di sini digambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang gigih yang dia bekerja, tidak mau bergantung kepada orang lain dan tidak mau menyusahkan orang lain. Ia akan bekerja sendiri dengan ide cara sendiri, yang dimana di sini hasilnya akan maksimal membuat seorang libra akan mendapatkan karya yang lebih bagus lagi yang dimana juga akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan berhasil maksimal di bulan Desember Tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang usianya di atas libra sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang libra akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir, pekerjaan dan keuangan yang dimana di sini seorang libra akan membuka sebuah usaha yang usaha miliknya sendiri yang ia pelajari dari seseorang yang lebih pengalaman dalam kategori usaha tersebut yang hasilnya akan maksimal membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu the hermit kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan ketenangan hati ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang libra. Yang dimana di sini dikarenakan usahanya akan berhasil maksimal membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana juga di sini digambarkan usaha dibangun sendiri dengan masukan dan pertukaran pikiran kepada orang yang lebih berpengalaman, yang akan membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zikir yang kelima adalah, seven of cup ataupun tujuh piala. Untuk sidik yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan beruntung di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan keberuntungan akan datang kepada seorang Leo di dalam dua kategori yang pertama kategori hubungan asmara dan kategori kehidupan. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan sebuah pasangan yang dimana di sini akan membuat hubungan asmaranya lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Leo yang sudah kepasangan akan mendapatkan perhatian yang lebih sering mendapatkan kejutan dari seorang pasangan, yang dimana di sini akan terjadi hubungan yang lebih harmonis, lebih bahagia lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mampu mewujudkan mimpinya di bulan Desember tahun 2021 dengan usaha dan kinerja yang ia buat sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah. Kenaik opson. Secara umumnya, kenaik opson itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan keberuntungan seorang Leo di dalam kategori hubungan asmara, yaitu bertemu pasangan. Yang dimana pasangan tersebut adalah orang terdekat seorang Leo yang sedang single, yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini, seorang pasangan akan sering mendapatkan kejutan dari... Leo sendiri yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bahagia serta di sini seorang Leo akan mampu mewujudkan mimpinya dengan usaha dan kinerja yang ia buat serta pengorbanan yang ia lakukan dengan dukungan dari sahabat serta doa dari sebuah keluarga Leo sendiri dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan ketenangan diri ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang Leo di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini terjadinya peningkatan hubungan asmara. Kebahagiaan hubungan asmara, ketenangan dalam hubungan asmara, dan di sini kehidupan akan lebih berubah, lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 dengan dukungan dan doa dari seorang sahabat, dukungan doa dari sebuah keluarga yang akan berdampak positif kepada kehidupan Leo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang beruntung di bulan Desember tahun 2021. Yang pertama Aquarius, yang kedua Pisces, yang ketiga Aries, yang keempat Libra, dan yang kelima adalah zodiak Leo.